Beta cuma bisa paliase. Singa kan mungkin beta mau dapat. Beta orangku kurang naik tidur di orang lain, tapi beta punya perasaan. Se manis wange, sing ada orang yang bisa lawang tapi jangan terlalu terlalu balon naik, biar miskin, tapi betabuk hati, jangan tak. Memang batu semanis lawangnya, sehingga ada orang yang bisa lawan si. I'm oh. not Satu senyum, you are. Oh, oh, satu senyum, you are.